SMA dan ada Putri, Yang lolos menuju final. Hai, hai, hai, hai, Langsung saja hai, panggil hai, dari hai, Putri hai, dari hai, Putri Nomor punggung nomor punggung tujuh Lisa Maulida, nomor punggung lima Afrilia, nomor punggung tiga Dewa Nur Fadila, nomor punggung satu Maulima Agustin Nasara, nomor, nomor Nomor punggung 3 nomor punggung 5 Nomor punggung dua Nomor punggung 8 Farah Budi. Nomor punggung 17 Silvi Oktaviani. Nomor punggung 3 Salsa Fortuna. Nomor punggung 6 Safira Dan sekarang kita Dan putus dari tanggara tanggara negara Oke okay, Sekarang kau Terima kasih mengucapkan selamat kepada para bangga negara dan berlaku terima kasih sini dan kita masih yang telah meminta dengan para